Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Langsung mendapatkan cidukan vitamin yang sangat membahagiakan Melihat BBL lagi berdiri dan berjalan pastinya Dengan seorang diri persahabatnya di depan Ka'bah benar-benar haji cilik Masya Allah terlihat persahabatnya lagi memegang tasbih Berjalan sendiri, anak pinter, anak hebat ini kebahagiaan yang sangat luar biasa, masya Allah. Di videoin langsung juga tuh oleh papapnya dan langsung ke bundanya, bikin kita bahagia, masya Allah. Mudah-mudahan sehat terus, bahagia selalu Leslar Family dan semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Doa-doa baik selalu kita berikan untuk Leslar Family. Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar Begitu banyak respon yang diberikan Diantaranya dari akun Instagram Faldinaster mengatakan Masya Allah na terlalu gemes Jadi terharu ini lihatnya Ada juga tanggapan lain Dari akun Rimakus Mengatakan Alhamdulillah Bayi gemes, udah lancar berjalan, cepet kamu baik, jalannya, aduh Masya Allah banget ya anak hebat Cepet banget dia ya, BBL berjalan, mudah-mudahan sehat terus dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Kemudian kita lihat juga persahabat berikutnya Kita tentunya teringat dengan postingannya Papa Bilar yang mengunggah foto bareng dua wanita hebat Ibu tercinta dan pastinya istri tercinta juga Spesial hari ini adalah hari ulang tahunnya Omar Dewi. Kita teringat banget dengan postingan ini dari Papa Bilar yang meneruskan sebuah kalimat. Dua malaikatku yang selalu menghadirkan senyuman di balik rasa lelah, pemantik semangat di balik keputus asaan, yang selalu menularkan kebahagiaan di balik kesedihan. Terima kasih dariku buat kalian makhluk pilihan Tuhan yang sudah menghiasi hidup ini dan menjadi tokoh penting atas kehidupan yang kujalani saat ini. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan pokoknya, leslah keluarga selalu rukun, bahagia, amin. Ia robbal alamin. Untuk berikutnya juga, persahabat, kita mendapatkan informasi dari Bu Fir. Perhatikan ini penting banget, satu jam yang lalu, Bu Fir mengunggah kalimat. Assalamualaikum, les Lovers. Hari ini Bu Fir dapat laporan dari salah satu Leselot Lovers. Beliau korban dari mantan tim LA, Inisial R, berperilaku tidak baik. Next, kedepannya buat siapapun. Leselot Lovers, tolong banget ya kalau kalian di DM dengan kalimat tidak baik yang menjurus ke pelecehan. Please, jangan takut untuk bicara. Karena wanita itu sangat dimuliakan dalam Islam. Jadi jangan biarkan kalian direndahkan ya. Dan untuk pelaku, semoga lu sadar ya dan belajar berperilaku baik ke siapapun. Karena lu lahir dari seorang perempuan juga. Mikir sebelum lu mau mengerendahkan orang. Posisikan diri juga. Kalau emak lu diperlakukan gitu gimana rasanya. Minta maaf sekarang. Tuh persahabat ya ternyata kita mendapatkan informasi ini langsung dari Les Lovers. beliau itu adalah korban dari mantan tim LA ini korban menjurus persahabat ya tentunya keflecehan jadi informasi juga untuk warga Konoha bila mana ada yang DM tentunya jangan sampai persahabat ya kita semuanya menjadi korban dan kita lihat juga persahabat berikutnya begitu banyak juga, tentunya tanggapan dari para fans. Teror aja bu Fir so, ke PD lagi katanya kalau tim LA yang baru nggak sekompak mereka, katanya tuh. Ada juga persahabat ya kalimat lain. Untung aja orangnya udah out, kayaknya LA juga ogah deh kalau tahu punya karyawan kayak R yang suka dmin anak orang. Tuh persahabat ya hati-hati untuk semuanya, bikin jelek nama Lester aja ya persahabat ya dan tentunya kita lihat juga persahabatan ada kalimat juga yang diunggah oleh Bu Fir Ini kalimat jawaban atau tanggapan dari para fans juga Saya punya isi DM-annya Bu Fir Apa perlu kita sebar benar-benar berjatuh setan katanya tuh ya Kita lihat kalimat yang diposting oleh Bu Fir Mudah baca juga isi DM-nya Selain belagu, ternyata kang mesum juga Udah di private akun IG-nya Ya, moga sadar deh Minta maaf dan nggak ada korban lagi Amin, mudah-mudahan bersahabat ya. Secepatnya minta maaf atas perilaku yang tidak baik ini dari tim mantan leslar entertainment persahabatnya bukan dari tentunya pihaknya leslar tapi ini sudah mantan sudah keluar dari tim persahabat mudah-mudahan tentunya kita selalu berdoa semuanya lesalo force love force selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik kita selalu menunggu kejutan, selalu menunggu kabar selanjutnya dari Idola Kesayangan. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik dan pastinya kabar spesial bahagia dari Lesti dan Rizky Vilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bermin ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.